Halo well, guys, balik lagi bersama gue, Wirman di channel kita sekarang Lagi-lagi ngomongin Walter, sorry banget Bukan ngomongin doang, tapi langsung main aja anjir Jadi gue sekarang Silver One promotion match Sebenernya gue, sekali lagi ya, gue udah bolak-balik sebenarnya gold, gold 3, gold 4 Silver 1, silver 2, dan seterusnya Kayak gitu-gitu aja ya, naik turun, naik turun Nah sekarang gue pengen ngasih lihat silver satu promotion match ya Gue tinggal satu kali win atau dua kali kalah ya kesempatan untuk bisa masuk ke gold 4. Nanti gue masuk ke gold 4, gua akan berubah nih ya yang v silver ini nih dan akan berubah menjadi warna keemasan. Let's go aja ya kita mulai. Solo rank. Gua tahu sih harus pakai apa. Cuman supaya bisa menang langsung udahlah pakai Oriana aja. Gue rasa win rate gue di sini cukup bagus ya pakai Oriana. Sorry banget ya gue belum bisa main hero-hero lain, kenapa? Karena emang masih belum ada duitnya buat beli hero-nya aja Gue harus isi cash Hero yang baru gue beli selama ini baru setelah dari Oriana itu uh, Braum sama Akali ya Cuman karena gue mau menang banget nih, gue mau pake hero yang paling gua, menurut gue tuh bisa ya Karena win rate-nya paling bagus cuy gue gak tahu kenapa kalau Oriana tuh gua jarang kalah lah Sisanya tuh walaupun gue seneng maininnya kayak Ziggs itu, aduh Oh ada lebih sering kalah gitu ya. Bahkan support yang roll gua asli gue pakai Braum, Alistar, Blitzcrank tetap aja susah. Karena emang support di sini tuh emang harus tergantung sama adc nya ya. Gue harus duo sama adc nya sih supaya nanti masuk komunikasinya, damage-nya masuk, lo bakal uh, masuk war bersamaan, keluar war bersamaan. Jadi nggak ada misko. Oke, okay, let's go, we are going to in the game, bro. Oke, okay, langsung masuk ke game. Sorry banget nih guys, kalau mungkin War -war. kalian mendengar ada suara azan di sini ya. Sorry banget nih, gue nggak bisa skip karena udah masuk game. Maaf, <laughs> maaf ya Bro. Oke, langsung aja kita masuk ke lane ya. Karena gue sekarang mid, jadi gue ke tengah. Gue lawannya, Ahri ya, Ini bisa dipindah-pindahin kayak gini ya guys. Gue biasanya tuh kalau Baron lane paling atas, jungle yang kedua, mid yang di tengah. Habis itu ya dua bot, ada sama support biar lebih enak gitu sih gue ngelihat Kebiasa ranker rengkap dari lol pc sih <laughs> nah di sini gue mau agresif aja lah sini lo hmm gue tuh nyala tuh jangan lupa guys kalau nih yang electrocut nih Aduh dua dua lu sabar sabar nah ini nih itu adalah rune yang kalau misalnya kena skill atau hit, musuhnya itu tiga kali bakal kena tambahan damage Jadi biasain tuh ngecilnya atau pake kayak gitu Pukul, pukul, misalnya, nah terus ini, terus ignite Kalau dia flash, gue flash Oke dia gak flash oke dia flash tapi gue masih bisa mati Boom Udah balik dulu Ingat kalau darah sekarang langsung aja balik, tenang aja wow damage! Gak jadi gila kalau gue dimasukin tuh pakai skill satu aja mungkin gue mati tapi gue masih ada flash oke nggak tau kenapa sekarang gue tuh kayak lagi pengen galak-galak gitu sih dan ini mumpung lagi pede ya gue lagi menang satu kosong mungkin menang beberapa gold gitu kan kalau gue menangin lagi gue akan jatuhnya menang beberapa item Gua akan terusin aja Cuman emang wave clear dia lebih kuat sih ya gue. Tenang semua tenang Galakin galakin Wah dia charmnya salah coy Wah kasihan dia kasihan Sorry banget ya, gue tadi langsung flash takutnya dia ulti jadi terlalu ke kanan, gue takutnya gak kena Tenang aja ya Kita gak tahu kapan dia dapat ulti soalnya Gue udah sering banget tuh digituin tuh Tiba-tiba dia dapat ulti duluan anjir di tengah gue lagi berantem Kurang ajar, kurang aja Abis ini kita langsung aja push biasa lah Mungkin abis ini uh, ambil item kali ya, biar nanti lebih menang lagi Atau enggak mungkin, gampang lah Gue udah dapat Ludon Echo aja. Uh. Masteri mau masuk ya? Hah? Oh Masteri, kamu mau masuk? Tidak, tidak. Nah, kalau misalnya kalian ngelihat kayak Masteri kayak gitu, guys. Kalian tuh juga bisa nggak harus langsung pulang gitu loh. Biasa kan kalau misalnya itu oh ada jungle, kelihatan di world, gue langsung balik lah, langsung save. santai Anna aja. Slim. Mungkin nanti dia kepancing gitu loh buat maju. kayak gitu tuh dia ada multi anjing. Ya, yes, dia masih ada dua kali multi. Hitungin, Hari bisa. Nah, sekali lagi tuh udah hilang gak ada ultinya. harus hitungin skill juga guys. Kalau udah yang pro sih hitungin cooldown juga, cooldown skill. Harusnya belum sepro itu ya. Eh yang kali dia nggak boleh maju kayak gitu. Ya okay. <tuh> Gue kasih tau aja guys, ini nih Oriana termasuk yang champion mid lumayan paling kuat sih sekarang. C kayak cuman beberapa hero doang yang bisa counter. Salah satu sih menurut gue bukan hari ya Mungkin Z Itu bisa tuh, counter ini Tergantung jago-jagoan lah jadi kayak match up skill lah Wuh, hmm. hmm. liat tuh betapa pedesnya Electrocute Wuh Pulang lo anjing Yang gue takutin cuma masternya dari, uh, dari kiri sih Wah, gila Wah, sial Mereng, coy hmm. Damn Gue kenapa hari ini aku Kok gue bisa kayak gini? <laughs> gua pun sampai kaget, anjing Wah, ini musuhnya sih yang cukup Sorry banget, guys Gue gak jago emang Musuhnya cukup ini, kurang ajar Meremehkan deh Master di atas Jadi kita bisa push mid -nya. Ambil head sambil ambil front Dan gue masih ada front juga di tower gue ya. Tenang aja Gue udah bisa beli zonya lagi mm! Ya ampun sepertiga darah gue gituin anjing anjing Gue akan ambil ini buat tambahan mana biar gue haras lagi Mudah-mudahan dia maju-maju juga nah. Eh, eh, eh, gue kena charf, gue kena charf, sini maju lagi, pera-pera Tenang, tenang, gue ada shield Gila, dia gak mati sih, kemungkinan besar Gak apa-apa tapi Balik-balik, dia juga pasti pulang Rift Herald has spawned Retreat Langsung balik ke lane lagi, sembari balik ke lane kita lihat stat yang lain ya Masih standar sih. Baru Mythnya doang yang kebantai. Hati-hati, di game yang seperti ini belum tentu kalian langsung bisa menang ya kalau jadi gua Kalian harus hati-hati juga. Karena bisa aja lu kayak 10-20, lu bisa tetap kalah Tergantung timnya lagi. Cola wild trick. Uh, mau Udah datang. Master Yi kesini, Master Yi. Tenang ada Nasus di gitu. gue. Sini, ayo. Gak tenang. Hmm. Master Yi salah banget ya datangan. Harusnya di ulti sini. Oke dia gak ada warna. Double kill. kill untuk Nasus. Ini. Boleh juga. Ups. Oh. Oh, Gua bisa nge-double ya. Tenang-tenang, hmm. tenang. Nah, kalau misalkan kalian udah menang dapat turret, Ibaratnya tuh kalian menambah uh, wawasan wawasa, apa namanya wilayah ya, wilayah kekuasaan kalian yaitu masuk-masuk sampai ke sini. Jadi kalian bisa begini. Ah. Aduh, ngelek -like lagi. Wah. Ayo, mah. Nice, nice gitu, dong. Hah, mau lagi, mau lagi, mau lagi. Hmm, hmm, anime stream surrender gila, ini, <laughs> gila, wow, wow, tuh lihat champions score gue udah seribu anjir, gue, <laughs> gue nggak bohong ini, ini cepet banget gamenya, woi. cepet banget. Masa udahan game Aduh, video gua udahan masa? Ini 10 menit nggak sih? 10 menit nggak sih? Coba gua lihat bentar ya, bentar ya. Aduh, gua nggak bisa ngeliat lagi mana gue Oh, 12 menit. Sumpah gua potong-potong dari segala macam, pasti masih banyak anjing. Eh, kok pasti masih banyak? Pasti masih bentar anjing. Ya Tuhan, gimana ya? Main segame lagi apa? Tapi kelamaan kalau main segame lagi. Takutnya gue kelamaan anjing anti klimaks jadinya kan, ya udah guys sorry banget nih ya karena kecepetan gamenya nya gue akan bikin video lagi aja selanjutnya, jadi gua akan main game lagi nih di gold untuk video berikutnya aja ya biar klimaksnya tuh mantep gitu loh anti klimaks banget soalnya kalau gue, bisa gue lanjutin main misalnya terus gue kalah atau menang biasa, kayak kurang aja gitu loh, ini gua lama-lamain aja di ngomong <laughs> Oke okay guys, thank you sekali lagi buat uh, yang sudah menonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Komen juga di bawah apakah gue harus main hero lain atau sebutin hero yang kalian mau gue mainin Gitu ya, biar nanti gue beli deh, Gak apa apa. Gak usah pakai blue moss nanti, kelamaan gue pakai cash dah, anjing Let's go Oke okay guys, sampai jumpa di next video Gue, Wirman, keep rocking ahead, Cabut dulu x Forever Jangan lupa beli skrm semua di IG-nya ya, langsung aja cek di Shopee juga BOOM